tidak bisa dilihat dengan paca indera karena dia berada di dalam dirinya sendiri semua yang ada ini berasal dari dirinya sendiri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 Kehadirannya yang dianggap sebagai pembawa kedamaian, pembawa keadilan, menentang kebatilan, memperjuangkan keadilan, membela kebenaran. Satir piningit sampai saat ini belum juga muncul. Adapun ada yang mengaku-ngaku sebagai satir piningit, itu berarti bukanlah. Yang ditunggu-tunggu, karena Satrio Piningit Sejati tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada siapapun bahwa dirinya lah yang disebut sebagai Satrio Piningit. Beliau tidak akan berbuat atau bergerak apabila belum diperintahkan atau belum ada petunjuk dari Tuhan semesta alam. Karena beliau di dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan petunjuk dari Allah Tuhan yang maha kuasa walaupun Satiro Peninggit sangat ramai dibicarakan baik dari mulut ke mulut maupun di media sosial Seperti Di Youtube Sampai saat ini Beliau Belum juga muncul Sekalipun Beliau belum hadir Belum Secara langsung dimunculkan namun orang-orang yang sangat merindukan kehadirannya selalu membicarakan tentang akan kehadirannya karena menurut mereka yang sudah mendapat petunjuk bahwa dengan adanya tanda-tanda alam atau fenomena-fenomena alam Berupa bencana, kekacauan, peperangan, kerusakan moral, dan seterusnya Itu menunjukkan akan munculnya beliau yang disebut Zatrio Peningit Dan sampai saat ini Beliau pun belum juga muncul Sekalipun tanda-tanda itu Sudah nyata di depan mata Bagi orang-orang tertentu Yang sudah mencapai tingkat Arifat, atau yang sudah tercerahkan, yang berbeda dengan pemahaman orang-orang awam, mereka yang sudah mencapai tingkatan level yang tidak dicapai oleh orang awam atau orang-orang biasa. Mereka tidak lagi menunggu tentang kehadirannya secara fisik, karena beliau menurut mereka sudah ada dan mereka sudah melihatnya. Menurut mereka yang sudah tercerahkan, Satrio Piningit ada pada sifat-sifat orang yang berbudi luhur, yang rendah hati, yang suka menolong, yang penyabar, yang tidak berebut kekuasaan, yang tidak terlalu mengejar duniawi. Itulah sifat beliau yang berada pada orang-orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan atau pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu rahasia tentang rahasia-rahasia ketuhanan, yang mana dalam hal ini hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa. Merasakan dan memahami pemahaman-pemahaman tentang keberadaan Satrio Piningit yang saya maksudkan adalah hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sudah terbuka, hijab yang sudah. Mendapatkan suatu petunjuk Dimana petunjuk ini adalah pemberian dari Allah Tuhan semesta alam Dikarenakan mereka selalu mengingat Atau selalu beribadah dengan tiada putus Mereka selalu beribadah Sedetik pun mereka tidak putus ibadahnya Kepada Allah Tuhan semesta alam Begitu cintanya mereka kepada Tuhannya, Sehingga mereka Tidak pernah melupakan Tuhan Yang Menguasai langit dan bumi Yang mengatur alam semesta Yang menjadi Sumber dari segala yang ada Sekalipun Tuhan yang mereka yakini Tidak berbentuk fisik Atau tidak nampak Secara pandangan mata Namun Mereka yang sudah mencapai Tingkatan makrifat Mereka tetap Meyakini bahwa Semua apa yang ada Di alam semesta ini Baik di langit Maupun di bumi, ada yang mengendalikan baik manusia maupun makhluk yang ada di bumi. Semua yang ada di alam semesta ini ada yang mengendalikan. Tidak lain yang mengendalikan itu yang disebut Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi semua yang ada di alam semesta ini Ada yang mengendalikan Tidak terjadi dengan sendirinya Begitupun, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari dirinya sendiri. Dialah yang mengadakan semua yang ada, kemudian dia menyembunyikan dirinya sehingga dia sebagai sumber yang ada dari yang ada menjadi tidak nampak atau tidak bisa dilihat dengan panca indera itulah kemahakuasaannya itulah kemahabesarannya sebagai yang maha agung yang maha perkasa yang maha sempurna tidak bisa dilihat dengan paca indera karena dia berada di dalam dirinya sendiri sehingga apa yang disebut sebagai makhluk tidak bisa dijangkau tentang keberadaannya dengan cara apapun tidak akan bisa dijangkau itulah kelebihannya itulah perbedaannya dia sebagai yang maha ada atau yang yang kekal yang terdahulu yang kekal abadi yang tiada terbatas yang maha hidup yang kekal selama-lamanya dialah Sumber dari segala yang ada. Baik di langit maupun di bumi. Semua yang ada ini berasal dari dirinya. Semua yang ada ini berasal dari dirinya sendiri. Untuk itu, apa yang nampak oleh panca indera.